or slave, hmm. nah. Kenapa? terkali mensulingnya. main ah, suling ya? ya salah. Belajar-belajar. Ah, aku mau ada cerita, Lek. Hmm, kusat kali aku di dikosin. Bah! Bisa aku cerita sama Lek? Nah, kalau aku bisa-bisa aja, Lek. inilah sini lah. Jadi kan begini, kaya mana caranya biar kita cepat kaya oh kalau itu gampang ini sebenarnya gimana caranya mulai bercita-cita pengen kaya kan ya jadi kalau cita-cita itu awalnya dari mana Lek? dari mimpi Ya, dari mimpi betul. jadi mimpi itu kita mimpi harus tidur nah betul sekali harus tidur kan jadi kita kayak harus banyak-banyak tidur nah itu dia jadi kita kalau mau kayak harus banyak-banyak tidur oke okay? ah,